Oke okay, ini yang akan saya pasang untuk hari ini Nah khusus untuk handle mobil ini Saya sengaja memberikan stiker merah Karena konsep mobil saya Mau saya buat merah hitam Halo, selamat datang di Fitra Gateng Channel Oke, hari ini atau siang hari ini saya akan e, mereview pemasangan handle cover handle Kalia maupun cover tank dari mobil Kalia saksikan terus video ini sampai selesai dengan pemasangannya selamat menyaksikan Oke, sebelum melakukan pemasangan saya akan bersihkan dulu supaya nanti tidak ada yang oke untuk cover kali ini ini saya melakukan penambahan di sininya supaya lebih merekat dengan sempurna sehingga di uh, cover juga enggak Lepas-lepas nantinya, oke untuk cover kali ini motifnya merah karena ini kayaknya seperti motif baru yang saya lihat di belanja online. Jadi, saya tertarik membeli ini, saksikan terus ya pemasangan cover ini. Oke, ini penampakan dari. Cover tank, uh, cukup ya. Oke okay, tahapan selanjutnya adalah pasang handle pintu. Ya. pertama ya. tama kita akan pasang ini dulu. Ya. berikutnya kita akan pasang ini, saudara-saudara. Ya. Nah, saya akan pasar ini Next, cover yang ini Oke, okay. next pintu ke 3 Ini kita kita tetap pental seperti tadi Oke, kita lakukan di awal-awal tadi. Gampang. Nanti untuk barang-barangnya akan saya kasih di deskripsi ya. Kamu bisa lihat di sana. Oke. Okay. Ini gampang sekali. Oh, ini kita akan kita juga plug and play Oke, sekarang kita tinggal masak ini, sesuaikan hai oke okay, cakep kita pasang sudah bersih Waduh up? I'm samping sure say Oke, okay, sekian video dari saya untuk pemasangan cover hand handle Kalia dengan cover tank Kalia. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video saya mengenai mobil saya, Kalia, untuk next pemasangan-pemasangan uh, yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.